Hai sahabat, selamat datang kembali di kanal Jani. Meskipun tidak banyak disinggung dalam babad atau sejarah, berdirinya kerajaan Sukawati memiliki sisi menarik tersendiri karena terkait dengan terbunuhnya Kibalian Batur. Kibalian Batur adalah tokoh sakti yang sempat menggemparkan kerajaan Mengui karena rakyat Mengui mendadak banyak yang mati akibat teluk yang dikirim oleh Kibalian Batur. Pertanyaannya, mengapa Kibalian Batur tega berbuat begitu? Ternyata Kibalian Batur melakukan semua itu karena mendapat tugas dari Betari Danu untuk mengingatkan Mengui yang mulai tidak mengakui kedaulatan Kerajaan Kelungkung gara-gara Kerajaan Mengui mengalami kemajuan pesat dan wilayah kekuasaannya semakin luas. Dengan mengacu pada babad mengui dan beberapa sumber dalam jaringan, riwayat selengkapnya akan tersugi ceritakan setelah ini. Sesudah kedudukannya aman, Raja Mengui, Igusti Agung Putu atau Cekorgo Sakti Blambangan semakin tidak menganggap keberadaan Kerajaan Kelungkung dan bahkan mulai timbul niatnya untuk menyerang Kerajaan Kelungkung. Oleh karena itu, Yang Ning Ulun Danu menciptakan orang sakti bernama Kibalian Batur yang merupakan keturunan sengguhu di bintang Danu. Ia datang ke Taru dan membuka pesan di terdunginya di sebelah barat desa Cau, guna mengacaukan keamanan kerajaan Mui. Dengan kesaktian yang dimiliki, kibalian Batur dan murid-muridnya lalu meneluh rakyat Mui yang ada di sekitarnya, sehingga banyak yang jatuh sakit secara mendadak dan meninggal dunia. Hal itu tentu menimbulkan kegemparan. Anglurah Taro sangat semas dan segera menghadap ke Puri Mengui untuk melaporkan keadaan di wilayahnya. Menanggapi laporan Anglurah Taro, Igusti Agung Putu lalu menghimpun 200 orang pilihan yang terkenal sakti di bawah pimpinan di Bendesa Gelgel. Mereka segera dikirim ke Teledunginya guna memerangi kibalan Baturu dan murid-muridnya. Sebelum melakukan penyerangan, mereka membuat pesanggrahan dahulu di keramas. Setelah sempat mengalami kekalahan dari Kibalian Batur dan murid-muridnya, akhirnya I Gusti Agung Putu memimpin langsung penyerbuan berikutnya. Dalam pertempuran yang mengandalkan kesaktian itu, murid-murid Kibalian Batur berhasil dihabisi, tetapi Kibalian Batur masih hidup sendirian. Ketika berhadapan dengan I Gusti Agung Putu, Kibalian Batur mengaku bahwa ia membuat kekacauan di Mengui karena I Gusti Agung Putu berniat tidak baik pada Kelungkung. Selanjutnya, ia juga mengatakan bahwa ia tidak bisa dibunuh dengan keris pusaka I Gusti Agung Putu. Ia hanya bisa dibunuh dengan bedil Kinaran Taka yang berpeluru kisletsik punyaan Raja Kelungkung. Mendengar kata-kata kibalian batur, Igusti Agung Putu menarik mundur pasukannya. Demi rakyatnya, ia kemudian pergi ke Kelungkung menghadap Raja Kelungkung Sri Aji Agung Gede untuk mohon bantuan. Sri Aji Agung Gede meluluskan permohonan Igusti Agung Putu dengan mengutus adik beliau Sri Maha Sirikan. Diiringi pasukan lengkap Sri Mahasirikan lalu pergi ke teledunginya dan terjadilah pertempuran di sana. Akhirnya Kibalian Batur mengemuskan napas terakhir setelah ditembak dengan bedil Kinaran berpeluru berpelurukan kisliksik. Setelah Kibalian Batur tewas, I Gusti Agung Putu mendirikan pareyangan di rangkan yang dinamai Uruja Kusuma dan pesangrahannya diberi nama Jeruk Angin. Karena pariyangan dan jeruk itu bersanding, maka pareyangan itu disebut penataran dalam agung yang menjadi tempat persembahyangan Raja Klungkung, Raja Bungui, Brahmana Siwa Buddha, para Anglurah, dan rakyat semua atas permohonan Cekur desakti Blambangan maka Sri Aji Sirikan dibuatkan istana di Sukawati dan pariangannya dinamai Pura penataran Agung. Selain itu diberikan juga rakyat jajahan bui yang ada di sebelah timur Sungai Wos kepada Sri Aji Sirikan dengan gelar idewo Agung Anom. Disebutkan, Istana Sukawati yang terletak di depan Pasar Timbul itu selesai dibangun pada tahun 1710. Sejak Sri Aji Sirikan memerintah di Desa Timbul, rakyat selalu bersuka hati. Oleh karena itu, Desa Timbul lama-lama berubah menjadi Desa Sukahati dan selanjutnya berubah jadi Sukawati. Setelah itu diceritakan bahwa Sri Aji Klungkung, Idewa Ketut Agung Gelgel -gel, dan Idewa Agung Anom Sukawati, melakukan perundingan guna membalas jasa raja Mengui I Agung Putu. Perundingan itu menghasilkan keputusan bahwa putri Idewa Agung Gelgel -gel yang bernama Cekordo Istri Kaler akan dihadiahkan kepada raja Mengui untuk diperistri. Namun, karena Igusti Agung Putu sudah tua, maka beliau perlu menunjuk salah seorang putranya untuk memperistri Cekordo Istri Kaler. Igusti Agung Putu memiliki dua orang putra yang layak untuk mempersunting Cekordo Istri Kaler. Mereka adalah Igusti Agung Ratu Panji dan Igusti Agung Nyoman Alangkajeng. I Gusti Agung Putu meminta kedua putranya pergi ke Sukawati agar Idewa Agung Anom dapat memilih dan menentukan siapa yang akan menjadi suami Cekordo istri Kaler. Setelah mendengar perintah ayahnya, I Gusti Agung Nyoman Alangkajeng yang tinggal di Puri Munggu segera menghadap ke Sukawati. Sesampai di Sukawati dan menyampaikan maksud kedatangannya, I Gusti Agung Nyoman Alangkajeng dianugerahi seorang putri oleh I Dewa Agung Anom sebagai balas jasa kepada Raja Mengui Cekordosati Blambangan. Sementara I Gusti Agung Panji baru menghadap ke Sukawati setelah berselang beberapa hari sejak mendapat perintah dari ayahnya. Setelah tiba di Sukawati, ia pun menyampaikan maksud kedatangannya. Idewa Agung Anom jadi bimbang dan merasa menyesal telah mengambil keputusan sebelum diadakan pemilihan. Beliau lalu berterus terang bahwa Cokordo istri Kaler sudah dianugerahkan kepada adiknya yang telah menghadap lebih dulu. Karena menganggap keputusan itu tidak adil dan pilih kasih, maka, Gusti Agung Panji jadi marah. Ia mengatakan kepada Idewa Agung Anom bahwa ia akan menebus rasa malunya di dalam perang. Ia merasa lebih baik mati daripada menanggung malu. I Gusti Agung Panji lalu pergi kebun. Dari sana, ia mengirim utusan ke Bengui untuk memberitahu ayahnya mengenai rencananya. Setelah itu, ia segera mengatur siasat penyerangan. Cokordo Sakti Belambangan sangat terkejut mendengar bahwa putranya akan menyerang Sukawati. Ia lalu menasihati putranya agar mengurungkan niatnya, tetapi Igusti Agung Panji tidak dapat dihalangi. Oleh karena itu, Cekordo Sakti Belambangan menempuh siasat, melarang semua keluarga, anglura dan rakyat, untuk memberikan bantuan kepada I Gusti Agung Panji dengan maksud agar putranya itu mengurungkan niatnya menyerang Sukawati, tetapi tetap tidak berhasil. Mendengar hal itu, Idewa Agung Anom segera menyiapkan angkatan perangnya dan membangun pondok di negari. Tak lama kemudian terjadilah pertempuran. Karena tidak mendapat dukungan dari Mengui, maka Gusti Agung Panji berperang sendirian. Karena ia sangat kebal dan tidak bisa dibunuh dengan senjata tajam, maka ia ditangkap oleh musuh dan dipukuli habis-habisan sampai akhirnya ia tewas sebagai ksatria. Tempat peperangan itu berlangsung bernama Padegdekan. Jasad Igusti Agung Panji dibawa ke Mengui lalu diupacarai sebagai seorang kesatria yang gugur dalam perang. Roh suci beliau kemudian dibuatkan pelinggih atau candi di pucuk sade kapal dan disebut betara jayangrat atau betara Panji Lumahing pada Sedangkan pengiringnya yang ikut tewas dibuatkan arca berupa gopala atau penggembala sapi yang ditempatkan di depan pelinggih atau candi.